Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini, saya share ke kalian semua yaitu cara baru untuk melakukan boom chat di WhatsApp. Ya, di sini ada dua buah aplikasi yang akan saya gunakan. Yang pertama yaitu aplikasi yang kemarin, WA Box. Kemarin saya sudah mereview aplikasi ini, tetapi ada yang menanyakan bagaimana caranya untuk melakukan boom chat. Ya, di aplikasi WA Box ini, di sini tinggal kita pilih saja repeater text, kita pilih. Kemudian di sini di bagian atas teks ulangi kita masukkan untuk teks yang akan dikirimkan. Misalnya kita akan membangunkan teman. Misalnya woi bangun. Kemudian kita pilih di sini jumlah teks yang akan dikirimkan. Untuk jumlah maksimalnya adalah 10.000 boom chat ya. Di sini untuk percobaan nggak usah banyak-banyak, misalnya 20 saja. Kemudian kita pilih ulangi untuk meng-copy chat yang kita kirimkan. Nah seperti ini, kemudian di sini ada new line. Jadi di sini untuk boom chatnya, apakah akan dibuat seperti ini atau mengurut ke bawah? Di sini kita pilih saja new line menjadi on. Lalu pilih ulangi lagi. Dan sekarang untuk kata-kata woi bangunnya mengurut ke bawah ya. Setelah itu kita bagikan. Berikutnya pilih kontak atau grup yang akan kita kirimi boom chat. Di sini kita pilih misalnya si obos. Lalu kirim. Lalu kirim lagi. Dan seperti inilah untuk bom chatnya berhasil dikirim. Tetapi untuk bom chat yang dikirimkan ini hanya sekali pengiriman saja ya. Jadi tidak e, satu persatu mengirimkan chat WhatsApp-nya. Nah kemudian ada aplikasi yang kedua yang bisa mengirimkan chat satu persatu. Aplikasi tersebut adalah laba-labi for WhatsApp. Ya ini adalah aplikasi laba-labi yang versi terbaru ya. Dan sebelumnya memang saya sudah membuat review untuk laba-labi yang versi lama. Ini merupakan aplikasi yang terbaru. Oke seperti ini tampilannya. Ini aplikasi bagus sekali ya, tetapi sayangnya banyak iklan. Ya harap dimaklum saja. Kemudian jika sudah, kemudian aplikasi ini akan e, meminta perizinan. Di sini kita pilih saja aplikasi yang didownload kalau misalnya menggunakan Xiaomi. Kemudian kita pilih laba labi for WhatsApp. Kemudian kita izinkan. Lalu pilih Oke. OK. Kita kembali. Kemudian ada satu perizinan lagi yang diminta mengakses izin, kontak, dan juga WhatsApp. Kita pilih go to next. Ada iklan lagi. Kemudian kita setujui. Iklan lagi. <gifat> ya, iklan mulu ya. Kemudian setujui lagi. Oke sudah berhasil dan sekarang siap digunakan. Pertama kita masukkan di sini teks yang akan kita kirimkan. Sama seperti tadi misalnya woi bangun. Oke. Kemudian tinggal kita pilih untuk boom chatnya ini ditujukan ke sebuah kontak atau grup. Kita pilih misalnya mau ke kontak aja ya. Kalau ke grup otomatis kalian diblokir nanti. Kemudian pilih satu kontak yang akan kita kirimi chat. Berikutnya jika sudah di bagian bawah ini ada jumlah teks yang akan kita kirimkan. Kita pilih ini jumlah teks mulai dari satu sampai 1 miliar. Hmm. Kalau ngirimi satu miliar siap ditabokin ya untuk pengetesan kita kirim saja 50 chat kemudian di sini ada beberapa pilihan apakah kalian akan mengirimkan chat kosong ataupun chat yang terbalik ya ya di sini nggak perlu kemudian untuk bentuk teks ada yang tebal miring dan juga yang lainnya lah kemudian kita scroll ke bawah lalu pilih send dan berikutnya untuk chat akan terkirim secara terus menerus hingga jumlah yang telah kita tentukan. Dan saya tadi mencoba 50 ya. Setelah terkirim, maka otomatis akan keluar. Oke, dan itu dia teman-teman. Dua aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan boom chat di WhatsApp. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.